aku nah, ibu tuh yakin na ilmu ni allah taalaiku ramu tasap jadi allah taalaiku raiso misalnya allah taala terus kau analis kau pengamat atau wet n c wah dulu sih jadi misalnya allah taala dulu sih perkembangan di santri sih le aku tak dulu perkembangan di rano nih kau abah gak perlu melihat perkem jadi misalnya abah buat laporin gusti zaman akhir oh kata corona sih tuh tak gulir data nih sih raiso berarti Allah nyari nyari data abah whisper so mencari cari tahun Paun ini terjadi corona terus wong ku weden sing mlarat-mlarat ora wedi, lho wedi ora mangan. Ustaz, wis ya? Sing wedi pejabat, kadang mudine bergo tugas, yo ora pirsa kabeh. Lah iku ora usah nyari-nyari, dadi ra iso lapuri terus saya tak pertimbangno ilmu Allah Taala iku la yuqulu tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. otomatis pir perso. Allah ora perlu rapat, gak perlu opo wis wae yang terjadi sesuai elmune Allah taala. Ya. penyelesaiannya ya Ketika Allah ngendi selesai ya selesai, tapi dari awal wis ya, pirso umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian ora kok Allah nyari-nyari api wong ini tak akeh tau ora. tak pikir sik ya ora ana ngene wis otomatis kabeh minal azal ilal kidid dunya wal akhirah entek ya, semua wis kabeh sesuai skenario ini Allah Subhanahu wa taala. Simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim warud jihad ziyadatul imani fima zaditu ta'atul insani. Warud jihad onyokno, dianggap kaul sing lebih unggul apa ziyadatul imani? apa tambah iman? jadi menurut pendapat yang lebih unggul bahwa iman itu sangat tambah baru jihad dan unggul nopo ziyadatul imani? opo tambah iman? bima sebab perkara tak kang dadi tambah apa ta'atul insaniya? apa ta'atul manuso. Jadi misalnya kue poso berarti kue iman wajibnya poso kue sholat berarti iman wajib sholat nah, semakin taat kita tambah berarti dianggap iman ino, tambah wanak suhu tapi kurangi iman iku ya binaksihah kelawan sebab kurangi taat wanak suhu tapi kurangi iman yo binaksihah kelawan kurangi taat wakilalan dendawono lah ora maksudnya ora kok imaniku tambah bisa jadi to'at, iman imaniku kurang bina kesit to'at. kau bicara berpikir kau dikit imanmu jero tutas tek, misalnya kok ngertin, orang yang berpikir yakin adane Allah Ta'ala dengan pikiran sing tustikan jaziman, dia mantep tenan Allah murno, bergurau alamnya ke wujud kemudian bila mujidin melawan datang orang wujud nol. Iku wongi solat rasolat. Iku mesti nira no perbedaan. Merkoi tas urusan tasdek napa? Urusan tasdek. Kayak kowe iman nak sijid abas sijid luro. Cek kueran dua barang sih mbok praktek nol lah. Iku tetep darani siji abas siji luro. Orang usang entah ini misalnya wolpen siji, dijejer tak siji sijid berarti teti luro. Orang usangono tetap kayak mantep nak siji tambah siji loro tapi misalnya ada orang di pulpen siji di siji terus ketok loro itu mesti ini luweh mantep merko ono kesaksian akal ono kesaksian ayana apa ono kesaksian akal ono kesaksian iana jadi kayak uong seiki toat poso berarti yakin nak allah merentano poso jadi jorokulong ya pendapat ini kakek kote gak merko Neng bap tauhid diwujudilah, neng bap tauhid diwujudillah Iku wong to'at bi ora iku podo. Neng bap tauhid wujudilah. Ta'ing bap tauhid Allah merintah no poso merintah no Iku tetep sen to'at imanil luwih tambah. Merkoi iman. Na iku di perintah no Allah swt. Batallah. Faham Tapi neng wujudilah, nabo. Niku hampir sama. Malah iku karena itu urusan logika, nabo. Urusan nabo logika. Di mulane tawe bahmuni kulo wacu sare wakila la khulfa final koleni haki kotan. <hesitation> wakila khulfa a final koleni haki wa inama khilaf la fudiun fakot. Faziyata wanuksan pinazor ila ma bihi Kamaluh bahwa la wa atemu ziyata wanuksan pinazor ila la Asli wawa atas tek nawo alfatin nawo atas ini alfatin. Sampaian itu ndak punya polpen dua, tapi tetap darah kalau dua itu lebih banyak ketimbang satu. Tapi tetap bedo, misalnya kue merakte no tenan di polpen siji terus buat tambah siji t dua ini luwih mantap noning keyakinan nak satu tambah satu dua. Jadi nak kue iman niku musyahadah berarti di double tek bil kolbi atau bil hujah, bang ya ambek tasdek bil iya nama, bil iya lah dari segi itu iman itu nggak tambah sing tambah itu kamalnya apa kamalnya karena sebelum kamu melihat satu tambah satu dua wes yakin nak satu tambah satu dua terus sekarang tambah mantep Margono Ayana apa lah Ayan. mantep iya jenengi ziaratul kamal apa ziaratul kamal tapi nak sekedar iman namun iman nak satu ditambah satu dua lagi mulane dari ini kila fiulafudin apa Khilafiku, Lafdi. Wakil atau Lantidau tidak lah khalifah orang no khilafiku muncut. Kau nak delok mucharotut tasdek, iku imanulah yazi zaitun wala yangkus. Nova mucharotut tasdek, Nova mucharotut tasdek. Tadi kok ini loh? Kue saya yakin ono wujudnya Pak Jokowi. Meskipun kira tahu ketemu, yoi yakin na, Pak Jokowi. Ku. wong sing wujud, tapi tentu nak wes ketemu. Ikut nambahi yakin. Tapi nambahi, sing orang nambahi aslutasdek, Nova lebih nyaman saja, pak. Eh, cumi ono tenan. Masuk ke rumah ketemu ya, yakin ono. Allah, gini ngoten. Atas nama hujjah baliho Atas nama logika yang permanen. Kue yakin nak analisa dal alam mujidan atau muhtisan. Gini, bu awas wahana, bu. Kata Allah. Langkon aku ini suarga es ketemu, tentu nambah servis, nambah ziarah, nambah yakin. Tapi mau umur ora ketemu lah, ya tetap yakin. Nah, itu dari min haithu innal iman tasdikun itu bisa tambah, bisa kurang, faham ya tapi min haithu kamalun utawa iyanan itu tambah maksudnya wakila lah khulfa naboh, wakila lah khulfa dari situ tidak usah diperdebatkan apakah iman tambah apa tidak karena mungkin ini kalau nukilah teman-teman wawah alifei lil itlak, alif di tasniah, tapi naboh lil itlak mau terus kalau terus Wa wajibun lahul wujud duwal kitan. Wa wajibun lan wajib lahu kade Allah taala apa alwujudu apa sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kade Allah taala alwujudu te sifat wujud. Wa wajibun lan iku wajib lahu kade Allah taala alwujudu te sifat wujud. Ya tentu Allah itu harus bersifat wujud karena cara berpikir oleh diwali kue munisifat sifat sik oleh. Munira ya se oleh muni sifat misalnya ini alam raya ini besar dan detail alam raya ini besar dan detail pasti kekuatan besar yang bisa menciptakan alam ini kekuatan besar yang menciptakan alam ini nah kekuatan niku arot arot iku sifat tentu kekuatan itu butuh zat sing ditembleki kekuatan itu nah kalau butuh zat sing ditembleki kekuatan itu berarti Kudrah tadi harus menempel pada zat, gasing nah, di tempel itu tentu suatu sengwu wujud nah, Melaini cara berpikir melaini oleh berpikir sifat sih menuju zat, atau zat menuju sifat. sifat. Maka sifat zat aina zati wala khairon siwahu dan visoli. Kue mikir sifat, iku yang menuju zat, mikir zat yang menuju nama sifat. Melaini. Nah, Lha ngene alam raya innal hadzal alam mukhtisan wal mukhtis itu mesti dzukrodten tama utawa hadhil alam dicetakan oleh kudroh sing dasar Dan tentu kudro itu nemplak ning gone qadir napa ning gone napa qadir kotir. la nah, qadir itu kudu wujud masak sifat neng sifat kekuasaan nemplak zat sing boten wujud mungkin wal kidamu lan wajib kidam Nanti malah lebih logis lagi. Neng dinggon jenenge makhluk itu yang muta anil kolek nambah makhluk mesti muta anil kolek. Jadi na alam raya ini wujud apa opokunane nabi adam apa opokunane bumi ini misalnya seratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu tetap disek singgawi nama. tetap disik singgawi. Makanya awal bersifat kita. Kada koyang mengkini fakokon sifat bakok Abadi Hanya gini, kalau wujudnya Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh apapun Berarti tidak ada apapun yang bisa menyentuh Allah atau merusak Allah Karena ketika wujud tidak dengan kekuatan apapun Tapi kiamuhu binafsi Nah tentu seterusnya juga gitu Tidak ada kekuatan apapun Sehingga menyentuh keabadian Allah Melalui anggar kita mesti wajib bakok Karena tadi Enggak mungkin ada kekuatan yang bisa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala karena ketika Allah wujud itu wujudnya tidak bergantung apapun ya <Syukurna> <Syukurna> apa ya kalau nak baca Quran al-qayyum al-qayyum La yusa bukang orai soden campurna apa bakok bil adami kelawan orauna jadi ya, Allah wiskadu wujud ya Allah bakal terjadi Adam karena untuk menjadi Adam butuh mu'dim butuh kekuatan yang bisa menghilangkan sementara nggak akan ada kekuatan yang mampu menghilangkan Allah SWT sebut apa Al Qayyum apa? Al Qayyum Nabi Dhanak meskipun apapun dahsatnya matahari dia itu diciptakan apa? Diciptakan. Artinya ada kekuatan yang lebih besar ketimbang matahari. Makanya dia ada sekarang pun tetap berpotensi tidak ada. Wa an nahu lima yana lul adam. Wa an nahul ansatamnya wata allah lima maring perkoro. Yana lul kang iso menyentuh apa allahmu sifat oraono. Iku muholifun. Iku that singulayani. Allah itu akan selalu berbeda dengan sesuatu yang tersentuh oleh ketiadaan Allah akan selalu beda dengan sesuatu yang potensi tidak ada meskipun alam raya ini sekarang ada tapi hakikat potensi dasarnya adalah tidak ada karena wujud setelah tidak ada, setelah ada pun nanti tidak ada lah bahwa wahai tahu tahi bukti ini, Iki. Burhan, wahai tahu tahi bukti ini, wahai tahu tahi bukti ini, wahai tahu tahi bukti ini, wahai tahu tahi bukti bukti ini, Nah, buktinya apa kalau Allah beda dengan makhluk? ya buktinya sifat kidam karena semua makhluk itu ada dari tidak ada, ada. sementara Allah mulai dulu-dulu ada. ada, jadi apa? burha nuharal kidamu kiamuhu bin te Allah ku ta'i Allah kiamuhu te eksistensi ni Allah cara manusia kiyamuhu ta'i juman ngayi Allah atau eksistensi ni Allah iku bin nafsi Allah dhati Allah piyamba. iku bin nafsi Allah ya ba karena Allah berdiri sendiri bisa terkena apa? qiyamuhu binafsihi kana cara Quran al-qayyum apa al-qayyum wahdaniya tuntute Esa iku Isa wahdaniya tuntute Allah iku Isa munazzahan tur kaliden bersihna apa aushofu pira-pira sifat Allah taala apa aushofu pira-pira sifat Allah taala Sifatnya allah, sifatnya kau besaniatun, atau awasoh puhu tahu piror-piror sifatnya allah taalaiku iku agung. Yesinnya, nah aku sima mana agung naboh? Sana nih mana naboh agung? Wazir wazir, sana saniah mana naboh agung? Dan bersenoh anditin saking wali ane. Jadi nak Allah disifat sifat wajib, moko wali ane iku barang muhal. <coughs> Kita abalainya. Allah itu sifat wajib, mongko wali itu sifat mukhal Misalnya Allah dua sifat wajib kudro, berarti mohal, sifat ajes, Allah dua sifat iroda, ngerasa no, berarti wali ane sifat kepekso. Kau kira kepentuwo ngerti-ngerti tuwo, kira penelak ngerti-ngerti berarti kan wujud emas wujud paksaan. Kamu kan tidak ingin seperti ini, tapi takdir ingin iki. Allah tidak bisa seperti itu. Yang diinginkan Allah pasti kesem, beyan, karena Allah disifat, Irohta, Nah, berarti enggak boleh Allah itu, Aces, Irohta enggak kesem, Bayang, nuton mukroh dipak, dipaksa, Auship hin, Allah, Suruh puasongko Terbebas, Auship hin, Na Allah itu, Terbebas ongko sing rupani, Karena tadi enggak mungkin kekuatan apapun, mirip kekuatannya Allah Ta'ala, misalnya, dari segi kodim saja sudah tidak mungkin tertandingi apa dari segi kodim saja sudah tidak mungkin tertandingi. Misalnya ada orang sakti sesakti apapun bahasanya bisa menghancurkan matahari. Tetap dia wujudnya itu setelah ndak ada. Itu aja sudah beda dengan Allah. Soalnya suatu saat ono monster sing menghancurkan matahari. Itu tetap saja dia tidak akan menyamai kekuatan Allah. Baru wujudnya terlambat, ada tahun lahirnya, ada tahun wujudnya saja, sudah bukti dia ndak selevel by Allah. Mereka wujudnya beda alam, yakun wujudnya dari tidak ada. Jadi melani sifat Allah, ini ku paling pokok, ini ku termasuk kidam. Melani Allah nyebut wal Awalu wal Akhiru ya jadi Allah ketika disebut awal, ikhlas artinya La shibhalah, enggak akan yang ada mirip sama Allah. Wal akhir Allah bereksistensi apa? abadi iku serahkan tertandingi mereka apapun hebatnya monster tadi pasti berakhir. Ngene ya. Allah dengan bangganya, dengan fakhernya, dengan kibrianya, dengan sombongnya memang sifat sombong itu bagus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahul kibria fi samawati wal Mene, sombong itu sifat sing diharam no, kanggo makhluke, khusus ning Allah Subhanahu wa taala. Sari kantor awo terbebas songko syarik mitra utawa sing menyamai mutlakon klan mutlak. Ya jelas Allah juga nggak akan tersamai. Bawalidenan Allah terbebas songko status jadi wong tuwoh. Kadai ku koyok menggenemu naza alwaladu ya status terbebas songko status dianakkan atau balas balastiko ilan terbebas songko konco. Maksudnya songko almuin penuh penolong. Maksudnya. Uh, Allah ketika menciptakan langit bumi, gua perlu koordinasi ambik malaikat, terus koordinasi ambik para penggawa, para pengambil kebijakan, <tuh> kan gua ngono. Allah sangat menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri. Wahdahu la syari kalahan, wahdahu la syari kalahan. wong uang itu kenal malaikat itu sebuh perintah Allah, tapi gua coba imani teman-teman. Dia malaikat itu ratau bantu pengiran. Yo. Jika kenal malaikat apapun desa ti malaikat tetap rasul, tetap rasul Rasulku utusan. Jadi kau usah dipikiran, apa gak di bumi, ku melibatkan si malaikat. Oh enak, enak ora nak orang rai sohoyor gua belok gua nroko, nabo. malaikat Jadi malaikat itu statusnya rasul. Rasulku mursal saling diutus, tinggi di tugas. No? Jadi Israel dewi gua rarah bopo. Kon mata terus ini, bobo. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan allah yora yora is. Lah imaniku, ono iman tasek, ono iman prosedur. Joroklah takoi kepercayaan ane malaikat yo percaya, merkoh allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Kepercaya kekuatan ane malaikat yo percaya, tapi biasa aja. Kenapa kita butuh mengatakan biasa Jo sampai di hati kita, ada pikiran Allah nggak langit, bumi, kukang, elan, ihsan, yang di dibantu malaikat, kafir, gak nunggu. Yes, ketemu biasa. <tule WY Gilbert> <Schulze> oh, tak Israel biasa. Iya, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, suratnya gue, gue, gue, gue, gue, gue, melarat dimati ya bos aku neng dudjo melarat ke wani mata ini aku baru langsung swargo <guluh> matilah nang jadi orang mesti mau um, melarat maksiat sihat <guluh> neng dudjo, ribet neng lain jelasin mau tanya melani iman ibu nopo banyak wong wong hakikat seng nyebut malaikat aku kangen lan orang kok kronopopo mergo kadang onok makom seng repot nyebut malaikat ibu khawatir ya iham Allah salah pikiran, atau salah persepsi, nak kekuatan Allah, mereka dibantu ni Allah. Malaikat melani kulilah, sembah darum fiqah dihimial abu, dan melani wong-wong kasa, wong hakikat, nak beriktar mu Allah, Allah, Allah. Mesti Allah lah syarikalah, dak ada yang membantu, lamu inalah tambah pembantu, fangi soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri sehingga nabutnya Allah Israel sing bagi Rizky Mikael sehingga dihutus ngurusi Wahyu Jibril karena Allah menghendaki ada itu tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong karena Allah tidak butuh di Ditoring. ditolong Hiling -hiling. jadi tidak salah faham jadi saya kira saya perlu terus Mati Fatih Mikail terus wis, tak Fatih terus kan Mikail simpati. Oh nek simpati ngekek rezeki. Mikail dhewe ku yo melarat tapi masa mung Mikail iku sugih. Agak ditugasno pengiran yo. Ora iso, ngopo? Mikail dhewe ora duwe apa-apa, terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak, enak gak kersane. He. Lha nek matihe opo, ora butuh Fatihmu. Yo sanot ae pengiran jatah e piye wis. Kowe jelas kowe ora mati nek rezeki murong te. Mengenai akar bawang melarat itu suwi mati, ya menurut kau jumbo es sidi-es sidi. suka cepat mati, menurut kau tujuh puak kek. <hesitation> Nabi yang suka orang cepat mati, sangking akir tuanya nih tujuh puak kek, cek, i cek utuh. melarat kok mati, menurut kau jateng suwi tek tujuh puak. Oh, nih teh, <hesitation> menarik mangan sak puluhan, gue awet mesti. Menurut kau neng kau nong, misalnya, jata pintal, cebok. 10 ani wa ake jatah aceh morong pintal manga nitaduk wa musti pentek nggak wong iku mati musti aceh nih, jatah teh, paham ya? teh, teh, teh, teh, teh, jatah teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, 10 teh, 10 teh, teh, teh, teh, teh, tapi teh, orang piring Srang piring tanduk bariku mindo bab tuwalu ra isa turu, mangan menawa. Cepet mati, lho. Cepet mati. Ya lenga-lenga, mlane kula niku ambek hubungan kula ambek malaikat kadang ya kadang eling, kadang orang mergo elingku ya penting wiye-wiye malaikat makhluk sing diciptakna Allah. Lali ku ya penting wiye-wiye kulillah sumadzarhum fil khaudihinal ya Dadi ben melani nabi-nabi yo lho, nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong panjen malaikat Jibril koncone Kanjeng Nabi. Kadang-kadang Nabi ketok kangen. Sampai saking kangenane Nabi, nabi Jibril rono kadang ditegur ya Jibril, "Kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya? Dilek aku wong aku banyak masalah." Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, Mau dibunuh orang kafir. "Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya, saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini?" Mas Yurud rah Cipril yang di kana po, wah makna tana zalu ilah pi ambriropik, lahu ma pena itina, wah makhalfa na, wah mak pena dalim. Saya ini ndak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi raiso malaikat kangen-kangen, namun bek anjing nabi kurang apa nih kanjing nabi? Wah eh, pelai Cipril, ih kangen malaikat cipril raiso Yisoh dos diwih. Oh reni Pril, wah <laughs> rah Yisoh, <laughs> rah Yisoh, tetep rah Yisoh, tetep, ih ketep froset dulu, Prosedur. wah zalu illa fi amri rabbih lahu ma baina itina wa ma khalfana wa ma baina gitu. Malika smalikat sibil matur kanjeng nabi kowe tenang hemat eh, senajan aku ra sering turun ning kue bela kuwe ketika dimusuhi wong kafir wa makan rabbuka nasiya kira ora usah kuwatir pangeranmu rab bakal ali dadi kabehane cara sibil C aku medun c gak medun tetap kue dalam ria dalam tanggungannya. Allah itu apa, wasfiril ya humi robiqah fa inna kabiyya yudina. Yo jadi kalau kue ini di setengah c michael gak kenal kue, tetap abah c eleng nak gawe kue. Lah berpung awal eleng nak gabek kue, eleng nak kue butuh mangan, butuh rabi terus butuh ngayal, butuh ngamun, situ rutik abah. Yo sedurungnya nyata itu rutin, apa? kayak yakin, Nabi gue lingkuin gusti, jadi anak munteng damel kulo, ice lingkulo, ya lingkutnya kira kira omangan, orang lingbi, kuteh kira kira ya bagi, gue ya gue udah pikir kali, wah, kuteh kira kira ya Allah, dia welling welling, nanti malah nengaci ku, angel angel gampang, gue lali malaikat itu ya salah, dia malaikat no Allah. Tapi terlalu kekuatan kekuatannya malaikat itu ya salah. Mengkok suwe-suwe setan merasuhi gue, terus nyekel iFa Allah awwahiku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat kafir kena. Menanya Yes, sumadharhum fi khodim melabun ini ane di tarikah tarikah Allah Allah Allah zaman disini dia berbicara bahwa faham, paham saya alhamdulillah sudah paham Allah mengerti-ngerti turun sama-sama dengan kisah Allah Allah maksudnya biasanya jari guruku seperti ini takut ini, pokoknya ini pokoknya membahamu, ilmu kok pokok pokok ilmu itu tidak ada buru tidak ada amulim mereka muni Allah Allah iku ben Ora ana kekuwatan kecuali kekuatannya Allah <tuh> SWT wa taala. Jinna la haula wa la quwata illa billah. nabi-nabi ku tadi kadang kadhang ketok butuh malaikat. Ku ilang-ilingan nak malaikat iku wujude dikersakno apa. Oh, <tuh> tapi nak pas usul atau pas kasyaf dora gelem yo malaikat. Masyu ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis abe dobang lamrut, geni wis mulat-mulat terus terus karawan dihubung di tengah geni, Jibril tekoh. apa kamu butuh bantuan saya? saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu masyir jawab Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. kalau ke kamu saya tidak butuh ya maksudnya ramai aku, tak sampai ada no pengirahan jadi ngomong apa ya Jibril tapi sampai sampai no ada pengirahan pengirahan rasanya bersok keadaan itu, malah aneh-aneh jadi aneh. malaikat Jibril kalau ngajimin, eh, ribet Nabi Ibrahim masih menemukan Biar gak pedo, pangeran maksudnya pengiran Roy nonton ibu kandani. Oh, nggak nyanggung. Jauh pengiran, wes beresotan. Po, bukan dan ibu sini. Mako mulhullah. Nah, pas itu Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman Apa dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu? Tapi ya, kadang-kadang ya butuh Jibril. Biaya. -bia. Wu Jibril cipril mika eli wu chet senti karsa no onggo oh, sepe muni worosa cipril worosa mika eli wako langsong onggo oh. kwegu so po chuk chuk long sang langsong <laughs> cara chilas e <laughs> tapi kwe muni a mona muni cipril enggora sikone tati onggo oh, kwegu so nyampe ono wahyun a titulong cipril na ora raiso kafir e nanikulil la semadar hum fe khau dihim ya lar pun na tu steti wiritan e ong ong tori koma e sen ini ngaji sidik, ini bener. Mari, gak ngaji ini terus ngaji. langsung wali, yakin nih. Mari, kau nomor ngaji. yang goblok. wali wangkot bulat. rame-rame Tapi kira usanya saat ini yo kersane. Ujutam sengi nih kyu yo kasihan dewa. <laughs> yo di toilet nolong mafut karir emis dok ini yo. Kudu rido, bang. Gak rido malah ngerokok, noh. Nanti karena apa kang budok agaknya salah. Lo wajib rido beko dok rumah <laughs> <laughs> Ma komis rido beko dok. Podo budok ya tuan nang. di prestasi ya tuan. Kok tenang kang modal gak di karir. Rido beko dok. Ma komis duduk, noh. Serido beko dok. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. lan Allah di sifat qudrat. Iradatun tur disifat sifat irada. Wa ghayrat nan bedani opo sifat irada amron ing perintah. Wa ilman nan bedheni sifat el. maksudnya Allah no Abu Jahal iku kafir. Ya apa no Abu Jahal kafir, tapi Allah no Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa sifat irada iku beda mbek sifat amar mergok Allah selalu memerintahkan kebaikan. kebaikan tapi apa artinya perintah itu di depan keresahannya Allah sehingga keresahannya tidak pernah bahwa baik ini saya ingin mengatakan kauluhu amron saya ingin mengatakan amron min awam mirihi ta'ala fakot amar Allah kalau teman-teman merintah sobat Allah ta'ala abha jahlin bin iman Allah merintahkan abu jahil kan iman tapi wa arodha subhanahu wa ta'ala kufrahu Allah kufrahu jadi ke mana irodha ya ben irodha Amar ya Ben, Amar. Nah, makanya Mu'tazilah berpendapat ila iku karpe setan karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep moso Allah memerintahno kemudian bergendak yang la ya, nah, yang, yang lain. Ya jare Ali Sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho keme. Kuwi di santri nakal rai ini serai nakal enggak sregep. Terus kuwi men ngongkon sregep. Kuwi ya ora nak kongkonan nemu berarti. Di depan wong sing ora bakal sergep. Pak ya? mi, aku ngomong kok sing alim alamah, ro rai rai, meyakinkan kan ini kan rai so, <tuh> tapi masuk saat kiai imunin kangsung butuh kan. ya, kangsung butuh ya, ya akhirnya ngongkon Kang sing pinter, nah contoh ya ro dok ngerti, nah itu bakal terjadi, nah, di, jadi di, kamane, Allah merintah itu mereka barang ape, dan tujuh diperintah, no, tapi tetap kejadian sesuai kersane, oh, Allah uji wa wah, kau ya Amron wa Ilman ilman karuan, Allah mengutus abu jahal, iman ya yeah, Allah mengutus abu jahal, iman tapi Allah mengutus nak jahal, berakhir kafir itu berarti apa? irodah itu khoyarot amron wa ilman wa ridha karuan, Allah mengutus abu jahal, iman Allah ya ridha, nak jahal, iman tapi kejadiannya, kafir kamu akan mengatakan sahabat akan tetap okum wa ilmuhu ta'i ilmunya wa ta'ala wa diqolana ana ra kanu den ucap nopong ngene muktasab ilmu na wa ta'ala iku digolek-goleki. Nah kue kudu yakin nek ilmunya Allah ta'ala iku ora muktasab. Allah ta'ala iku raiso misalnya misale Allah ta'ala terus kaya analis, kaya pengamat apa what and see. Wah didelok sik. jadi misale Allah ta'ala Dulu, dia di santri. Saya lihat aku, tak dulu di perlu melihat perkembang. Jadi, misalnya, Allah aku lapor ke sini, kata corona Saya toh, tak boleh datang dari Berarti, Allah nyari-nyari data. Awalnya, wiper mencari-cari. Tahun satu ini terjadi corona terus wong kemudian sembilan Maret, wiper satu, ramangan, Maret, wiper satu, sembilan Maret, wiper satu, sembilan Maret, wiper satu, sembilan pejabat wiper wedi sembilan Maret, wiper satu, sembilan Maret, Ya, aku rasanya, nyari -nyari. jadi gue rasa ngenteng ini nyari-nyari. Nanti raih sawo, bawa labu Saya tak pertimbang saya rawa rono. Allah Taala, ya layu kolu. Muktasab tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis ber. ada Allah pura rapat, gak perlu wo-wois-wois. yang terjadi sesuai El Allah. Taala, Penyelesaiannya ya wortu. Ketika Allah mengendalikan selesai, ya selesai. Tapi dari awal wis berso umur kamu sekian, jatah segimu sekian ora kok aweh nyari-nyari. Apie wong ini tak akeh tau ta ora? tak pikiris sik orang ora ana ngene otomatis kafe, Minal azal ilan kido iddunya wal akhirah entek semua so, wis kabeh ku skenario sesuai skenarione Allah Subhanahu wa taala. Ngene ki ra sal, nyesel, kelek sal, usah nyesel, goblok ya ra usah nyesel sok nek wujud cerewet ya nikmati, kersane opo. Paman ya? semangatnya sampai bujungmu curawebat terus ya wodek kayak gua gipet, curawebat gua darah tinggi. <laughs> Suatu saat kok bujungmu mati mergo darah tinggi. Semangatnya kucur edok edok. Terus <laughs> pokoknya <laughs> <laughs> itu proses. Terus mau eh wainmu wala yukaluh muktasas. <laughs> Fatbak mongko anuto siro. Fatbak mongko anuto siro. Sabidal hakik ing jalan kebenaran. Watroh lan bunga ngosiro. Watroh lan bunga buah ngosiro. Arya ba ing berpro keraguan. Terus Utu yakin nak kafe sing tercek pada kita, ukepe kersane, uh -huh. ofo, oh, wow. soal gue kadeng elo naksib mu yes, imbo-imbo, imbo-imbo ya. ngelong, sawangan, kan ya lucu, misalnya kira tau ngelong, ya lucu kan, duit randu gue melawarat, terus gak tau ngelong, sawangan, kan koi malaikat, no, Is, fanta-fanta sing ngelong, <laughs> tapi oh ngelueko, mau gue lucu-lucu nanai, fanta-fanta sing menutso yo ya. ngelong, tapi rasa bo curo-curo, ne, soal ku lilah, semadar gumpi, kodi, hingga ya lah. Wae sampean ngineru aku lho, aku dadi kiai ora tau melu. Ora santri pinter goblok setengah goblok wis PKP kersane apa, apa itu? Pangeran nek is ngersakno ki sapa? Nabi kurang top e. Ya ono mate sing Nabi tenang ae. Manjane kabeh kersane. Nabi protes Gusti kula nabi paling top kok oh, ada umat munafek, Isini-sini isini kula ora <laughs> Ya santai wae Nabi ya. Santai ngono wae kersane pengiran Pok meneh ki ra munafik, muke goblok tok enteng wae. <laughs> eh tenanglah saya tenang ya oh tenang aman aman aboh aman cantik hayatuh kadal kala musamu semal basor biidi atau nasamu nanti bisa lah di sifat hayat kurik. sifat hayat itu otomatis artinya kalau allah punya sifat kudro punya sifat iroda sifat kudro iroda tentu tidak bisa menempel ke Zat yang tidak hayat karena ciri utama kudroh berarti mesti identik dengan hayat. Masa ku isa meneng. Mayit iki kuoso mangan ya lho. Tong kok kuoso mangan kan paradog. Sing jenenge kuoso mesti nempel ning hayat. Mulane ulama sing ora nyifati Allah hayat amarga ndak otomatis. Angger kudroh iroda, da ya mesti hayat. hayat. Tapi yo ya, hayat iku yo ya penting yo ya, kudu mbok omongno ana apa ndek sifat hayat meskipun itu sifat sing identik no? mesti otomatis kan wongiku mangan berarti wongiku hayat kan wongiku melayu melayu berarti wongiku iku hayat ning nah, Allah nggih Allah kudroh berarti hayat Allah iroda berarti hayat Allah kalam berarti hayat kada al kalamu timkne al kalamu sifat kalam asamu sifat mendengar sumal kasor mengkono sifat ningali iki lan mengkene ata teko nang kita apa asam u apa dalil samia dalil sangka Allah taala iki lan mengkene ata teko nang kita apa asam u dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis niku kula terangno iki rungokno tenan iki bedane wong alim mek ora wong alim niku ribet nduk ribet menaniku lombok ngrangalimu kagum wong alim ribet kadang Kita tak terangno khas wong alim kira paham lah sewu rungokno aku yakin kira paham tapi rungokno engko sesuk paham napa ada hal-hal sing cara wong alim gak setuju. Tapi ku pengiran ngresakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungono ya, ya kalam sama dasar ilmu. Ya, ora balennya ya kalam sama dasar ilmu, papat deh. ya. No, ya, rungono ya utomo lawale sama dasar kalam ilmu. Cara wong alim. Ya, yes, sembek kowe bae negi dadi wong alim bae. <tuh> ya banyaknya kejadian gitu, wong alim, wong alim cerdas, paham terus ramen urusan utang, duit, nasib itu semua. kayak pulau, pulau beternak, mikir nasib pulau besok berjatuh, doa. pulau jatuh ya seneng, pulau ya seneng, orang mulia orang jatuh ya seneng. wah, Allah sangat bersani Allah. Ya. nah, kue kan enggak, sembarat berontak, Gusti, jinan kok gawe pulau kayak, tadi maksudnya begini, ya maksudnya <laughs> rapi <gulara>, ya, begini gawe wah ini mau, mau larat tuh lagi berontak, doa ane kadal fakru ayakunawu kufrun lanane nyerempet ke kafirat. Lafi ora berontak ya ora iso. Lek ora berontak mlarat mulih bae bapake sampe dik. Mugo yo tenan adene cara ora berontak kuwi. Ya ya sama dasar kalam Awasen ana rafa'm, rafa'm kafir, tapi ki khase wong alim. Kuwi rafa'm rububuh. Amisaale tenan. Aku ngomong ini misalnya, gue bayangin tentang pulau yang mbak Rasul bayangin tentang awalnya tentang pulau, kultu inazid dan alimuns, inna dan kau iman. Misalnya saya mengatakan karena zaidun kau iman, ya saya mengatakan karena zaidun kau iman, zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu lah natakal lah mubidalik ilawakat alim tuh inazid dan kau iman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau zaid itu memang berdiri berarti kalam sama ilmu itu satu yatakallamu takal lahmu bihada mergoyak alammu bihada atau ya alammu bihada faytakal lahmu bihada pok udah jalan ya berarti kau no kalam kau ilmu nah saya ki podo ketika dikabari akhbaroni izedun wa sami'tu min zaitin anak amron kok saya dengar dari zait bahwa amar itu berdiri berarti akibat dari mendengar adalah tahu. misalnya aku dikabari Gus santri santriunjungan itu usmalarat tukang lamun. yus bener Berarti dari dikabari menjadi tahu. Iku sama. Basor ya sama. Abesor tuh wa alim tuh anak koko berarti basor yu jibul ilmu. Nah, maka coro Imam Asyari, coro Imam Asyari Imam Paturidi, al kalam ya takalamu bihada berarti ya alamu Hada, ya alamu berarti ya takalamu dihada berarti sama apa kalam ambil ilmu sama. Yas mau berarti fayalamu hada. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu, melihat maka menjadi tahu. Maka takaluk Sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Takaluknya adalah makrifatul maklum alamahua aleh menjadi. Amin ya. Jadi, la anak gunanya gunane opo kono sifat papat. Wong muta alaki sitok. berkesimpulan menjadi tahu. Amin ya. Terus cari imam Asari, Bizi Atanasambu. Rasul Sami kirmu. Nuh pokai pengajaranmu istilah lodo date. Sami on, Basirun, muta kali, monius kono Rasul gunanya tak gunane sifat Sami. Wong akhirnya yo ya alam. Gunane apa sifat basir? kesimpulannya yo ya alam. Cukup coro pikir aneh wong pinter, lalahan belakang wong putu, yura mikir ngono, <laughs> lah wong aku pinter neng wong aku ngolane guven, kadong wong putu aku beli pinter, wong putu kan mena, sami wong um fasir, abo dat sing rongolan sing merseani kan gak mikir, padahal aslinya gu nan mikir lah lau bo kusti ada sami wong fasir wong nomong, oh alimun weng mak naneh bodoh, pemenang nake meningen yang malaka Allah itu mendengar di kontek-kontek yang perlu didengar Basirun yang bisa dilihat loh Yo ya malah keliru tuh berarti ketika Mas Mu'ad, Allah rabasor ketika mubasorot basorot, Allah gak sami malah goblok mana gitu ya paham, ya pokoknya malah anak wang alem, mana nih malah jelas Kena dikiai alim alama usul neng pengeram. si mana nih nawacat sambil sing berso besi udah sambil so mesti murid juga Piye kiai. Sambilku mendengar bah, sambilku berso sambilku mendengar. Tapi cari sengalim alim lah cowok. Nak sengalim dengar tuh di radio. Berso. Nah apa perusahaannya Allah nanti ini mendengar. Misalnya kita takutin loh. Gue loh, gue tak takut. Apa perusahaannya Allah nanti ini mendengar. Bukan kan? Takut nak goblok, nak tau waker kau dong. Malahan kalo ini sukur, dia murid goblok di sana. Gue ikut penting, jadi orang nongong bener tau kayak kau orang goblok. Gue sangat gak tau lo, lo nanti berduaan sama mbak emang di terang nongong ini. Ah, mbak emang jawabnya, aku gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok apa? Gue bisa jadi dia, ya tahu di terang nongong lorongan, tapi gua tunggu yo katanya. Kau murid goblok, itu guling-gulingan, nak doanya kau gak ruwetmu, kau sami keru. Allah ya sami om, kasih, sami kondat seng mir dangat. Moh dati Allah dengar apa saja, basiron seng mersani perso apa saja. Wih kau nak mau goprog mestinya iskal ya nyaman saja. Nak mau pinter kan Dengar apa saja, dengar menjadi tahu, melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Makanya, capek, kembali, ini ilmu. Apabila ilmu tapi la Allah aku ragu, toh, menunggu, mendengar, menunggu, melihat. Tapi, faktanya, Allah, ya mendengar, ya melihat. Betul, menunggu sama ya. Makanya, kenamaan ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, mendengar ini, ini, nek dadi wali gene nek ono dadi wali-wali jalur ilmu napa wali jalur wali ngamaliku macam-macam jalur rido be kok kocar yo wali koyo goblok srido banget ngira niku yo wali ke fakir diuji fakir bojo judes kok rido yo ya dadi wali cuma kok mati stroke ngono tapi yo yo wali tapi <laughs> yo wali yo oh. ono wali jalur sugih lho mo iki wali, oh, no, wali chalur, sukeh, luma, Paham ya? tapi orang wali jalur ilmu paling ruwet apa? Paling, paling ruwet, ruwet. kudus cerdas, kudu ruwet ruwet peminatnya ada banyak, ruwet <laughs> maka boh, ruwet makanya cara imam maturidi sifat Allah itu mau telulas. jadi ahli sunnah kita itu kan ahli sunnah ala as'ariyah makanya ahli as-sunni al as'ari sebenarnya kita apa? ahli sunnah yang beraliran asyairah atau as'ari kalau imam maturidi menghitung sifat Allah itu telulas. Mereka dek niku buat sifat maknawi ya, nabo. Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam tidak diagnosi to ilmu. masyur, rumah menteri ya. sama basar kalam sitok top jadi ilmu. Mereka wow. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan zaidun koi berarti alim tuh anda zaid dan koi mun berarti atakallah mubihada li anni aarofu hada. Bang ya, utau Nasma anna alimun. Artinya a'lamu anna zaitan alimun. Pitoriki sama apa pitoriki sama? Karena mendengar. Atau alim tu anna alimun. Artinya ya alim tu anna alimun alimun pitoriki ilmu. Jadi fal yuyu addil ilma wa sam'u yuyu addil ilma wal kalam yuyu addil ilma. Nah ta'alu takaluke kabeh ilmu. Yang melane ikut jadi barokai Ahmad bin Hambal, yang melane niku sering mati Ahmad bin Hambal, Imam nambal ikut wong sing raiso debat, yura tau ngaji mantek, tapi pas debat abe Khalifah Makmun, mun ikut dek ne pintar, yang pintar dia pas ikut tok, peri ku serap pintar mun eh, neng bab ilmu mantek, mereka dek ne ngaram mantek, jadi wong kerah tuh Ahmad bin Hambal, dek ne ngaram mantek, ngaramno debat, di pas debat ikut pinter. peri ku serap pintar mun, ngudik ne ku percayaan ilmu mantek filsafat haram masyur cara pikirannya khalifah makmun khalifah makmun itu zaman dinasti Abbasiyah era, era Ahmad bin ini masyur, ada anu gerakan Wong yang yakin Nak Quran itu makhluk ada anu gerakan Wong yang yakin nak Quran itu alasannya khalifah makmun masuk akal Quran Dewi cerita Abu Lahab Abu Lahab itu kan perkara sing Anyar kenapa? Anu? Lah Quran turun zaman Azali, terus fe komentari Abu Habu piye? Wang Abu La Habu kok di komentar. Jadi coba cora <coughs> pikirannya Khalifah Makmun, Allah nanti karena Abu La ya saat itu, paham ya? Jadi ono peristiwa Abu La Habu kafir, terus Allah komentari kekafirannya Abu Lahab, Habu berarti Fal Quran, hadis, dong zaman? Ya Roda masuk akal, Abu. Merko fenomena bulahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu, paham ya? Engko ono peristiwa Nabi abdi dapatnya uang kafir kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarehnya berarti tuh Allah ngendikan terus lagi komentar berarti ya saat itu berarti hadis. Semua nah, karena pikiran ini masuk akal terus wong Iraq secara masif jadi mutazilah kafir ning era Khalifah makmun terus dari ini Quran ini, no? hadis. Amat kenapaal gak terima? Maklum semua ulama, sing alim-alim darani ini Quran kodim di penjara di patten ini di penjara di patten. Maksudnya Islam amat mereka ngakali, kamu Mesir tak koi mata kulit Quran, watorat, wazabur alfurqon kuluh hadhi hawatis. Mau harus dibebas noda ini, varing pas noda mirip pindah Mesir. Setakuhin, masuk jenazah darani kitab. Quran kok kalau terburuk gak trisiko sing katis. gak takna makmur, mending aku mirip lah. Nih wong Safi itu ahli politik, nggak disayang Imam Safi itu ya ngono, bis ngono, dan sanate ngono. Tapi coba rani nggak kali ku kuen, nggak kali. Soalnya bebas bisa pindah Mesir, aman, no? Amal, ambal ke. Di ini adok mati, mesuruh debat. Nah debatnya Amal Hamal persis kau ilmu sing tak utara, no mau? Kena faham istibah. Mas Muhammad mengambil ditakuk Imamun. Allah Taala yaku'lu fi abilah bin wa yaku'lu fil hadisan. nganti dia ngomong no, itu barang hadis. Lain abulah Abu Khafirah barang hadis berarti komentarnya Allah tentang abu lahab yo hadis ya saat itu Allah ngendikan tentang masuk barang erongon no was di ngendikan no. Terjawab Imam Muhammad itu lucu. Takulu an Nawa Allah Taala karena walam yaku'ndahu ilmun berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud, gua gak dia pengetahuan tentang apa yang akan datang. Yo orang yo esperso lah yo, esperso terus di ngentikan. Jadi rapenting barangnya terjadi itu orang esperso terus di ngentikan. Kau yang aku saiki, saiki seringi kan rum surup, saiki lah. Terus aku ngomong, kok batis Samsung, kok seringi gua surup? Disek di omonganku ku be surup ya iya Lah saiki aku ngomong, kok seringi surup? Disek di surup be seringi omonganku omongan ku saiki di seomongan, kayak, Allah ya takallah mu bikufri abilaf bin, ya takut Allah kufri, kan nggak ada masalah. Kamu anaknya Amirul Mukminin takulu hodan tatluus samsu, wakotkul takalana walam tatluus samsu, faludan tatluus samsu. Koyok kue Amirul Mukminin ngerti nak sesu serengengisu terbit, zaman Saiki orang terbit, masalah ke, orang masalahnya ya ngomong ngomong Saiki kejadiannya sesu Pangeran ngendikane Nabulaab Kafir, wis dhisik, kedadeane ngentene Nabulaab Kaafir, ngendikane dhisik. Makmun ra iso. Wong kaget kabeh, sambil ngaramno, mantek kok iso mantek. Bari ku ra iso nane. Maksudku ra ngaramno. Nang iku nek mantek, alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kowe ra iso mergo goblok, alhamdulillah. Dadi mulane wong iku sing syukur, ya kowe ra mantek, alhamdulillah ono sing ngaramno mantek. Bang, wong tasawuf ngaramno dak kok iku fikih detail-detail fiqih. Alhamdulillah, orang di kharamno kene wis goblok. Dak men ngaji kitab tasawuf. Wa alika bi bi tinabi dak ikil fikih. Kowe kudu menjauhi detail-detail fiqih. Fa inadzalika yuksil qalba ngono iku mari ati atos. Alhamdulillah, orang di kharamno kene wis goblok. Ngono to sing syukur eh. ya, wae sing syukur mergo sebagian ilmu pancen diharamno ulama koyo mantek diharamno ya, ulama. Alhamdulillah orang diharamno wis ra <laughs> isa. Wis apa? Ga isa. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail detailnya fiqih. Alhamdulillah orang diharamno wis ora. Ya, jadi kita ku keren apa? Keren. Ya jadi tak ya. Allah nganti ya takallamu bi kufri abi jahlin mergo Allah ya'lamu ya kufra abi jahlin. Paham nggih, ya? kaya aku saya ingin ngene. Nanti taghrubu samsu, berarti alim tu annas samsa nanti taghrub bakal suhru. Lah, atakal lamu bihadha mergo alim tu hadha. Berarti takalu ke ilmu kalam itu ambek ilmu. Paham nggih? Ya? Basor ya yu'dil ilma, sama' ya yu'dil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ke ilmu ta'allaq sitok nggih niku ilmu faham ya okay? mulane sering ngendikan wa wa bi ma alim alim iso diganti basir basir diganti sami tapi maknane padha ilmu mulane koyo lek maknane inna wa sathana no wa ta'ala sami'un wa basirun yo basirun yo berso tapi resikone muridmu wah goblok tenan kiki gak tau maca kamus iku Sa, sama kok berso basir kok berso wis ora tau maca kamus nah, kuwi ra trimpul <laughs> wit ki goblok Iku punya anggota alu apa? <hesitation> Yesus wakaf deh, wakaf suna kudu be murid wakaf wakaf wakaf wakaf ya. wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf mau wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf wakaf Orang berwarna Kodir Alim M ilmu kan ini kan, Pak? paket kan? Kenapa? Pake. Itu karena Imam Asyari itu Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? sifat, Kenapa? Kenapa? sifat, Sami itu sifat, itu ada imam asari, nabi masari tapi ulama harus dipakai itu ada cocok mengwujud kitab, bakok, mukholafatul, khawatir, kudro iroda, sama, basor, terus aliman, kodiron, murita, ini kan lucu, cara pikiran kan ya mbak, mbak, alim, yo lahu ilmu negara kadir, yo lahu ini, kok dibakas, cara asari ketemu tapi cara imam asari yang mendingan leong barani kadir tak arani lahu kudro kok rao oleh kok ya goblok pisang <laughs> hahaha kira-kira radebat kan jadi cara dua beliau ketemukan tadi suri bingung cara imam maturiti lah ya mbak mbak uang kadir kok butuh lahu kudro agar kadir bah. ya mesti lahu kudro Ngono kok mau ngomong mbak no, mbak mba. leong karuhan kodir tak arani lahu kudro kok rao oleh kok ya malah goblok pisang jadi okay, milih dia asari apa maturiti lah, koi urar roh, lalah yo mirip asari, <laughs> yo mirip maturiti, bener di. Le misalnya aku mendingin, eh, goniun orang itu kaya. Terus ono sing sibuk berarti lagu malun kasir. Mesti do nyane, oke. Okay. Le yo lebabaw stop, mongol subuh, gemb, si Akeh, nyane, oke. Saya resi hito, le yo wong su ke tarani do kok kue rafset tuh wujuh. Putak orang karu-karu, oke, okay. milih <laughs> Ayo milanti, Asari mematuri. Maturi itu Asari. Apa doa? Ayo Asari, selama ini ke Asari mematuri. Yo laru, pokoknya yor. ugu berciannya musola melok. Serempet, mana pasangan kesannya itu gua uongalim, doang. Benar, keren doang. Yo jadi. Wong kudu ngerti, mulane Imam Ahmad dan bin Hambal akhire diakoni, pas iku pintar mantes. Bar iku ya ngaramno. Lah ana masalah Al-Qur'an ngendikan Abu Lahab terus berani Qur'an Hadis. Iku ora ngono. Allah mulai, kan pikirane mak makmun kan ngene, peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru. Mesti ngomentarine apa yang ini hal itu terjadi. Masa apa komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi. Mo Sobat Makmun itu kepengen uang Quran Quraniku hadis. Merkau ngomentari barang kekinian. Padahal lam zalil ulama kau darani Quraniku kau dim. Problemnya kau tadi Quran mengomentari barang hadis. Jadi Imam Ahmad darani berarti nak ngono Allah hulal ilma Berarti ketika Allah ada tambah ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jadi Makmun jorah Allah yo ya beri apa yang akan terjadi lah iyo wes beri so terus ngendika. Awos nah, oh, perso, terus ngendikan mereka katakanlahmu bihada, mereka ya alamu heda, ya alamu heda, saya katakanlahmu bihada. Langsung fasakatal makmun, wabuital makmun, manongcok makmun. Itu debat di depan umum makmun jangan pide. Satu-satunya khalifah berusaha yang pide alim jadi makmun. Debat minta ditonton orang banyak. Istri. Yani Dia gak nyong, oh apa Wa, apa itu lugu kan, mengenai tukang riwayat alkitabis lugu. Mangan semua engkau elorawan ya, ini. Nopo haram semongko iku? Yo ora haram, tapi aku raroh roh carane Nabi dahar. Lam tabluhi riwayatun kaifa akalan Nabi Al-Bitti. Aku itu rantuk riwayat Nabi carane mangan semengko, carane roko adah. Malah greget. Cara Imam Ahmad Urib mah de'e ning warung ning Di'afa, aku raroh roh Nabi mlebu Di'afa. Pokoke pokoknya halal lah kok raroh roh carane iku gak kerso. Mono carane bolot, malah ora tahu. Semongko tak kawan halal. Napa niku haram? Yo ora yo ora tapi aku ora roh carane Nabi Dar semongko ngene aku mau mangan semongko. Kok mene carane nyuwati tangan loro. Yo ora. Lah wong lugune ngono, malane makmune pe mesti kalah nek debat. Wong lugu dadi goblok. Raterata wong lugu goblok. Alhamdulillah, wong-wong saya sesuai teori ini makmur. Angker lu ya, goblok, peluk tenang. bener, sesuai apa? Teori. Di luar dugaan enam kamal pas debat lu bintar. Kevata kulul fil Quran huwaqotimun azalion. Bagi fayakulul Quran nafi abillah bin makotkan abulah bin hadisan. Membicarakan barang hadis berarti hadis. Mushrus Imam Ahmad gitukan. Karena wahwala ilmah berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kue makmun, sesok serengengnya terbit air eh, roh. Padahal sekarang burung terbit. Lainya nih aku roh, sesok mesti terbit. Lainya berarti koi song ngomong serengengnya terbit, langsung angganta terjadi. Podo, oh ya takal lah, mu fiku furiya bijal ini orang angganta ini kufuriya bijal. Munang makmun, wongku kaget, muritai mama patah kaget. Nuh, ngarep nomantek mantek. Abang nih balik balik, wong keramat ya kau nih, bang? Abang nih kena keramat nih, roh. Sintan, keramat Wong keramat nih. Suung kondang ternama, masir akhirnya Imam Safiyo ya pinter, makmun dia kena. Tapi hibat ikan jinabillah, sholawatullahi wassalam. Niku bener no Imam Safi, bukan Imam Safi, aku kefekian. Tiba ngaku darani Quran kotim dipatah ini. kok mulio temen makmun matenya aku. Nyawa aku larang, aku ahli fekih atau mati ya? Tersudah ini pindah gudi, mesir. Kodennya eman nak darai mulhat demi pendapatnya mati. Jadi pindah mesir Pindah mesir nyigi hipatike Nabi Muhammad sallallahu alaihi mesir iku Imam Syafi'i sing dipethuki kanjengna dipethuki Rasulullah sallallahu alaihi mimpi ya Syafi'i uh, Sampai sampeno salam ning Ahmad nah Allah iku Soben gawe nur nur yutawi juhu pitajen minurin kok Allah ngekeki kuluk mahkota songkon nur merga Ahmad iku wani nantang balak demi dharani Quran apa? Oti. Jadi koyo ngono ijtihad ulama. Imam Syafi'i sing zohire salah muga menghindari apa? Masalah. Sing dipeni ketemu kanjeng Nabi, mergo ijtihad yo penting. Orang oleh ulama ya ta'arrudul halak apa? Mentokno awake potensi rusak. Beb ulama iku penting. Rata-rata ulama iku mulai dhisik yo koalisi mbok be amri ben ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dia ya ribet, no? ribet akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan Imam Ahmad. Padahal Mesir, Irak, yang jauh nggak ada pesawat barang diutus. Pas Imam Ahmad dalam sholat Mesir pas sholat, ini ngaji dia juga orang Arab ya pakai juga. Utusan Imam Syafi'i datang, pulau kirim keterus surat teng jenengan. Sing tuntas juga roy sini surat, bareng diwocono wangi sih Imam Ahmad ya mau dicek, aniroh itu Rasulullah wassalam. Terus ini- ini yardo angka wa akbaroni an nabuhat ta Allah saya tahui juga dah jaminurin bikol tiga inal Quran abah kodi, mewangi si Ahmad. Imam Ahmad. Nauw dicek uang ger seneng, gue spontan ngek hadiah, gue betah ngeucek seneng. seneng. Terus duwe eh, klambi nih sing seneng saat itu tike utusane. utusanin, ikis kowe sebagai bukti senengku di ekrori ijtihadku di ekrori di acc oleh kajin nabi muhammad saw akhirnya balik balik ke mesir jadi imam syafi'i Cung, saya cak dalam ini cong cuba aku sing dikei kuwe sing dikei cuba ku kuwe yo ya tetap wake tapi tolong cuba ikum ikum ya neng banyu terus sisa banyu iku kayak naku nangis murid roh ada di Imam Syafi'i saja Imam Syafi'i uang singung biaya ya aku senyamoni aku nih coba tapi aku gak jatuh ketika coba aku kue, wes koma ya aku kayak ibanyu nih muridnya glemah, muridnya mau coba ketika aku tak perih per Imam Syafi'i, jadi guru deh jika isi so coba, jadi murid mulai disebut boleh, ya maksudnya ayo monpa pak jangan monora ya tetap, gak ba oke udah setom, hmm ini kayak ibanyu nih ba coba itu kamu mulai Eh, semuanya uang di murid itu sudah siap kecewaan Lalu kunanya kuno Murid teratoto itu kunanya kuno Hiling-hiling, murid teratoto itu kunanya kuno Nah, ya benar ngono, ngonong Benar wang meduro, enggak istoto, enggak jadi kiai Tahu ini larangan? Ya tahu pak Enggak eh, tahu pak, kenapa enggak tahu? Udah bisa baca pak Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi pak <laughs> Itu anekdot beturo, itu Yo, tete, ya udah uh, tiling okay, ya malah ini nobo, mungkin kalau wocok ya, saling kadal kalam. Dengainya sarahnya, sejajar kadal kalam. Sifatun azaliyatun ko imatun bida tita lamu taalikun bijami ima ya bihi ilmuhu taala lagi sketo nak bahu nanut guru-guru nembong alim alama. Jadi sejarah ini sifat kalam ya, sifatun azaliyatun koi matun bida cita Allah. Mu kang tak bijami ima ya tak Allah kubihi ilmuu. Jadi agar tak ke ilmu, ya ta'alu ke kalam, ya aluk ke kalam, yuk tak ke Mu ya alamu bihada, yuk fayatak alamu bihada, wayatak alamu bihada, mergopo ya alamu ada. Faham ya? Jadi ke kalam, yuk Aloke ilmu. Lepado wasamu sifaton azaliaton koi maton bidadal. Taala ku bijamiil mau judan almasmuat wa kairiha. Ditapi almasmuat wa kairiha. kok sama Allah Taala khusus nih masmu naraf masmu raiso kafir gue. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar. Yo kafir Hutu meyakini bahwa mendengar apa saja, cek mas yes. nah, wa khairi, apa mas wa khairi, jelas ya dong, ya suinter. No asari maturiti, asari maturiti, asari, asari tanggamu. Kwayo <risas> nito ahli sunnah itu ono luru, sing asari. Oh no sing waturi tengok, oh tora fa mek, oh mong, oh yo kumbe tu kang tutor tutor, dalam fakeng ikuti salah satu mazam empat khanafi maliki, safi iham yo raro, titani papat yo tapi ngomong, noh, dalam tasawuf ngikuti nak ke al alcuneti, mong kujak kefi arataung aci, kita be afulkosim beratongan, we nak tete tutor tutor, and nak ngomong, eh, kene sing alim sing pingong ke kuroh tau ra, tuh, Ribet habis banget, eh, fantasi yang ngomong tuh tora, eh, fantasi yang ngomong alim, eh, fantasi kayak ngaji, ngaji, rasanya gini, masalahnya terus ketika Allah mesti besok, berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu, tapi masalahnya sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok mana nih menemukan, tapi kira-kira Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan, kan? Mungkin Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tak itu, nas itu di Quran dan hadis. Fa halahu idrakun awla. Fa halahu mongkona to iku di awo idrakun di sifat idrak awla utawa ora. Hulpon khilaf Mesti itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrak menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu dak? Ya tentu perlu pasti Allah itu bumanya sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwah yat. ulama daerah ini ora perlu, gakmane ora perlu, ora perlu mbakarni disifat idrok mergo cukup sifat ilmu. Wis cukup sifat ilmu. <tik> Wa inda qauminan ka menurut kaum so khasah fihi dalam iko al maqhum. Ya daripada debat satok mauku. Mangane kan ora iso sanate yang ribet ya mauku. Wa inda qaumin sok kafir wafu. karena tadi tak ulang lagi ya idrok mana yang menemukan sesuatu ya tentu allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu tapi problemnya misalnya ke ujuk-ujuk nabi asmaul husna al mudrik kang dua ini sifat idrok kan problem sanatnya mana tapi kaya terus rapor cowok oboh nggak punya sifat idrok kafir gue Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu faham ya, jadi min haithu inna thalika waki'un ya Allah disifat sifat tapi min haithu anna thalika huyrah marwiyah, tidak diriwayatkan huyrah marwiyah, tidak baru ditambahkan sifat idroq fahallahu idroqun awla khulfun faham ya, terus wa inda kau min sohhafihil waqfu, ya sudah maksudnya mau kau faham. maksudnya mau kau faham buah arahnya ada idroq ya benar karena Allah hakikati idroq Mbak arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya apa tidak ada riwayatnya mau sing ono riwayat Allahiku apa iku el ilmu puni